ketemu lagi guys, ini yes. ketemu dengan Om Esa, yes. yang mau bikin kopi kopi sudah siap, nah ini barista, oke okay. mulai dari 0, 0 gramnya kita pakainya satuannya gram kita ukur gramasinya, biasanya kita pakai kita pakai 16 gram Nah, karena ini mau di blending, mau dicampur, antara Robusta sama Arabica So, jadi 70% 30% di arabicanya 70% kita kasih disini 102 gram ayo okay. semuanya pakai pakainya cok. Boleh pakai kapot aja. Oke, siap. Sure. Gua langsung dimasukin ke di situ. Iya. Satu mau kapot berapa kan? biasanya saya <laughs> bisa pakai bisa uh, dua cangkir. Gitu ya. Oh. <tis> <tis> <tis> <tis> ya, timbang berarti dari nol ya. Ya. Ya nggak Saya sih saya tekan begini dipakai enggak oh. enggak pakai alat segitu. <tis> <tis> Kita tunggu berapa menit nih? Oh, barista. Sampai itu aja, nggak ada ininya, nggak bisa, nggak <tuk> bisa ngusur menitnya. Kalau dia udah naik ke atas, airnya semuanya, nah udah sampai agak penuh, baru kita mati Ketahuannya dari mana? Kita buka di sini. Nah, nanti oh. kan keisi. Ini kan kosong nih sekarang nih. Nah, nanti kan diisi, berisi air apa? Dia kan ada ini. bunyi atau gimana kalau? Bunyi gitu ya kayak tekanannya tinggi gitu terus okay. uh, supaya nggak bau kebakar kopinya berubur okay. kita matiin yeah. oh. ya kan belum suka kata okay? enak kan nih gua ingin dulu ah hahaha <laughs> biasa tuh gitu oh, ya <susuk> jadi kopi aram ah. cepet ah. iya ya kan I love coffee pake arang seterah <usuk> iya ini udah prepare panas banget deh, karena anug itu berguna banyak untuk? coba mandi juga duk <usuk> coffee? haji Kafe? iya, <usuk> cukup cukup kita mas Harim boleh, boleh eh, kita Oh, oh my god Eh, hey. Hai hey.